Baiklah, sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini, ada kabar yang membanggakan dan pastinya kabar bahagia untuk warga. Koroha. Alhamdulillah, sahabat, ya, single baru Bunda Lesti, official music video sekali seumur hidup, sudah tembus 3,4 juta viewers dan tembus di trending satu untuk musik, selain trending satu untuk umum. Lesti Kejora single terbarunya pun ini masuk trending satu untuk musik di Indonesia satu umum satu untuk musik Masya Allah Alhamdulillah bersahabat ya satu-satu luar biasa berkat kekompakan dan kesulitan warga Kono semuanya luar biasa kalian memang the best banget ya mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid lagi untuk mempertahankan trending satu ini amin info ini pun kita dapatkan dari akun Star Voting Team disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Hik, satu-satu aku sayang trending, dua-dua juga sayang trending, tiga-tiga sayang trending, umum musik, satu-dua tiga trending, semuanya. Wow, luar biasa, masya Allah. Bangga dan pastinya kita selalu bersyukur ya, alhamdulillah. Semangat terus untuk warga Konoha streaming, lagu terbaru Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga para sahabat ya, untuk single Lesti Kejora ini trending di berbagai negara perhatikan yang pertama persahabat ya untuk trending umum yang pertama trending satu di Indonesia yang kedua di negara Hong Kong trending 20 Singapura trending 24 Taiwan 37 dan Malaysia trending 41 dan kita lihat juga persahabat ya untuk music Alhamdulillah di Indonesia juga trending satu, Singapura trending 11, negara Taiwan trending 13, Hong Kong 21, Malaysia trending 24, dan United Arab Emirates itu trending delapan. wow luar biasa, dan untuk Worldwide musiknya itu di posisi ke-12 persahabat ya Ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini Alhamdulillah Sekali lagi luar biasa untuk warga konoh semuanya Masya Allah bertahan ya untuk kita semuanya Pertahankan trending satu di Indonesia Amin Selanjutnya kita lihat juga persahabat Bunda Lesti tadi sore ketemu dengan Fadli bersahabat ya Wow Ini sih luar biasa juga nih Kejutan untuk warga Konoha Alhamdulillah Bunda Lesti ketemu juga Dengan model video klip SSH Atau model video klip single barunya Bunda Lesti Dan langsung bersahabat ya Bahagianya Fadli mengucapkan ya, Selamat ya Trading satu, Wow luar biasa sudah tentunya terbiasa sih bersahabatnya dari dulu, memang Lesti Kejora ini Ratu Trending. Inilah kebanggaan untuk warga Konoha. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC. Kita semua juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, Buddha Lesti dari 2014 sampai sekarang konsisten Tiap ngeluarin karya, selalu trending 1, 2, atau tiga. Bangga sama diva dangdut Indonesia. Terima kasih juga Om Nyagala Fadli atas partisipasinya di single Bunda Lesti yang sekarang. Masya Allah banget ya. Terima kasih. Untuk semuanya sudah mendukung, sudah mensupport Lesti Kejiora. Berikutnya juga persahabat perhatikan, ini momen spesial saat bunda Lesti of air di Cianjur Yang bilang sepi penonton perhatikan tuh Penonton ternyata membeludak luar biasa Untuk menyaksikan Lesti Kejora tampil of air di acara pernikahan tepatnya di Cianjur Lokasinya persahabat ya, luar biasa antusias warga Cianjur Mudah-mudahan ya, diva dangdut Indonesia ini selalu bersinar, sang kejora kita selalu membuat kita bangga. Amin. Kita lihat juga, para ke momen berikutnya. Ini ada momen spesial yang kita dapatkan juga, yang semakin kagum kepada sosok Lesti Kejora. Inilah salah satu momen yang semakin membuat warga Konoha sayang kepada Lesti. Ini keramahan, kehambelannya luar biasa banget ya Bunda Lesti Ini detik-detik saat Bapak Polisi Mau melepaskan tangan yang memegang tangannya Lesti Tapi sama Bunda Lesti Itu langsung dikasih kode nih persahabat ya Jangan kata Bunda Lesti biarin Wow, coba kita lihat persahabat ya Simak baik-baik saat Bapak Polisi Mau melepaskan pegangan tangan para penonton yang sedang memegang tangan Bunda Lesti dan langsung aja Bunda Lesti kasih kode gak apa-apa katanya tuh luar biasa Bunda Lesti emang the best banget ya inilah yang semakin membuat kita bangga dan kagum padanya momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabre.ting Skor Leslar banyak tanggapan dan respon yang diberikan kita lihat persahabatnya dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah, humble anak baik Sehat-sehat terus ya, semakin sukses Amin ya Allah, amin Luar biasa doa baiknya Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya Dari akun pecinta PecintaCute Salfox sama Bapak Polisi Sigap mau lepasin tangan yang megang Tapi sama Lesti langsung kasih kode Gak apa-apa, wow Kita lihat juga persahabat ya Selanjutnya, dari akun Inayatin underscore Kolbi, underscore 2128 Masya Allah, Barakallah, Fikum Deh, kamu sangat pantas disayang dan dicintai banyak orang Love banyak, Deh, katanya tuh luar biasa Lesti kejiara emang pantas dicintai, pantas disayangi banyak orang karena keramahannya Dan sangat humble sama siapapun, Masya Allah Kita lihat juga diunggahan igasnya Bunda Lesti ya, yang merepost kembali postingan King Nasar Yuk sama-sama kita dukung, Buda Lesti di acara Dangdut Akademi 5 yang tayang malam hari ini, luar biasa banget ya. Talent search Dangdut terbaik dan terhebo, nyata semuanya cuma di Indosiar, kata Gangnasar, luar biasa. Tetap support, tetap dukung yang terbaik. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin dan pastinya kabar gembira hingga kabar baik selanjutnya.